Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini dan pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengatasi lupa pin pembayaran akulaku dan cara merubah pin pembayaran akulaku tersebut Oke teman-teman, bagaimana caranya? Langsung saja simak video ini Oke, langkah pertama kita buka dulu aplikasi akulakunya seperti ini Kemudian, setelah aku -lakunya terbuka seperti ini, di sini kita masuk ke menu akun. Selanjutnya, kita masuk pada bagian pengaturan yang ini. Kemudian, kita di sini pilih keamanan akun. Nah, selanjutnya di sini kita memilih pengaturan PIN pembayaran. Setelah itu, langsung saja kita pilih ubah PIN. Nah, di sini kita harus memasukkan PIN pembayaran sebelumnya. Tetapi kalau misalkan kita lupa PIN pembayaran sebelumnya, di sini langsung saja kita klik lupa PIN pembayaran. Nah, di langkah awal ini kita harus verifikasi pengenalan wajah. Langsung saja kita pilih verifikasi wajah. Oke, pengenalan wajah berhasil. Selanjutnya kita buat PIN pembayaran yang baru dengan memasukkan 6 angka di sini, teman-teman. Setelah itu kita ulangi memasukkan PIN pembayaran yang tadi. Nah, oke okay, teman-teman sampai sini PIN pembayaran Akulaku yang baru kita sudah selesai dibuat dan di sini langsung saja kita pilih selesai. Nah, teman-teman jadi seperti itu untuk merubah PIN pembayaran di aplikasi Akulaku. Nah, oke okay, teman-teman mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Jika teman-teman suka dengan channel ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bantu channel ini agar semakin berkembang ke depannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.